Kita cari musuh, kita bunuh, kita loot. Shoot and loot. Anjay. Gue kita tidak boleh pede kalau di sini tuh. yang terlalu pede, teman-teman. Tetap lawas pada. Itu orang bukan? Itu orang bukan? <vír> <những sesiapa> you friends me.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 Yo what's up, apa kabar semuanya? Halo Bro. kali ini Bro, gue mau main arena breakout lagi nih Bro ya Game Shoot and Loot yang sangat hardcore dan seru ini Bro. oke okay? Jadi arena breakout ini Bro meluncurkan update cost beta yang kedua Bro ya Pada tanggal 9 Mei kemarin Bro. udah lewat ya Jadi banyak sekali update updatean yang sangat menarik untuk ocah review nantinya Bro ya Tapi sebelum itu Bro untuk kalian yang pengen mainin game Shoot and Loot ini Bro Langsung aja download versi full atau lightnya di Google Play sekarang juga Bro ya Yo let's go langsung kita review aja, mah bro. Jadi di fase ini, mah bro, arena breakout meluncurkan versi terbarunya. Dan pemain dapat menerima special rewards nih, mah bro. Ya, jadi kalian buka pesan aja. Nah, di sini ada nih supplies return. Di sini kalian tuh bisa dapat reward. Jadi untuk kalian nih yang sebelumnya main arena breakout ya, tapi karena kemarin updatean cos beta kedua semuanya kriset ya, tenang aja ya. Ini item-itemnya kalian bisa dapetin. Wah itu lengkap sih. Jadi kalian bisa ada persiapan gitu buat grinding lagi ya Dan sekarang kok udah level 17 nih ya. Jadi tunggu apa lagi untuk kalian buat main ini ini dan balap level gua. Nice. Jadi yang baru-barunya ini ma bro, gua lihat di sini ada trophy room nih ma bro. Woo, nah di sini tuh kalian bisa naro-naroin piagam kalian gitu ya, trophy-trophy, barang yang kalian dapat di dalam game ya seperti emas-emas bro. Nah, gold lion tuh. Ini bareng-bareng mahal sekali, ma Bro. Kalau jadiin koin ini sangatlah banyak, ma Bro. Kalian bisa jual atau kalian bisa jadikan koleksi di trophy room kalian, ma Bro. Itu terserah kalian ya. Dan di sini juga ada, nah ini, nah medal, ma Bro ya. Di sini ada medal kalian bisa lihat nih. tuh ya. Uh, jadi, setiap medal ini kalian bisa punya asal kalian tuh udah anok-anokin unlock achievement yang bro ya. Nah, di sini ada achievement tuh di pojok kanan kalian bisa lihat ya, ada achievement-achievement kalian misalnya udah raih tuh yang menjadi requirement, nanti kalian akan mendapatkan medal dan kalian bisa pamer di sini. Gimana bro? Mantap bukan? Nah, di sini ada few equipment juga nih mabru ya. Wow, oh, kita bisa taruh senjata-senjata di sini ya, Dia pamerin gitu kan. Wah kacau sih bro, kok kok kok masih kekunci semua ya, gua harus grinding dulu berarti ya, bro. Yaudah, yuk. Let's go. Tapi sebelum itu, ma bro, di sini ada karakter terbaru, ma bro. Biasanya kan kalian di game arena breakout itu kalian lihat cuma ada cowok doang, ma bro. Sekarang bisa ganti jenis kelamin cuy jadi kita ke customize ma bro untuk kalian nih yang sudah membuat karakter cowok tapi pengen ganti cewek ya atau kalian adalah seorang cewek yang aslinya tuh di update sebelumnya itu kalian pengen karakter cewek tapi gak ada sekarang kan udah ada kalian bisa ganti di sini nih nah ini ada apa tulisan customize di bawahnya itu ada kayak gambar orang kalian pencet aja ma bro nah sini oke okay. di sini terus kalian bisa ganti muka ya rambut di sini ya jadi misalnya kalian salah karakter tenang aja cuy ya karakter kita pilih deh gue pilih ya gue pengen cobain nih tapi mahal juga coy ini mahal juga harganya koinnya kalian bisa lihat aja tuh harganya ya Car gua pilih ya botak ya jangan botak yang botak, nah ini agak panjangan dikit nih udah si hitam sih paling bagus deh ya nah ini udah cocok nih udah cocok ya Ayo. change outfit Rp100.000 ya, bisa 100000 apa sepuluh 10 ribu nih ya? Gila bro, duit gue tadi dari seratus berapa ya? Jadi delapan belas <laughs> yang belum main arena breakout dan pengen main arena breakout. Nanti kalian download ya, itu jangan sampai salah karakternya, kalau enggak kalian bisa kena seratus ribu untuk ganti-gantinya ya. Oke, itu sayang banget ya. Selain itu juga ada fitur quick gear ma bro ya, dimana ini kita bisa atur perlengkapan kita dengan sangat cepat mabru. Kita langsung aja ke karakter ya. Ini gue copot-copot mencoba nih ya. Nah, misalnya headgear gua, sama headset gua gua cop-copetin. Kita langsung aja quick nih. Nah, helmet terus apa tadi namanya? Uh, headset, headset. Mana headset? Nah, ini headset nih. Langsung aja quick Gitu. Loh. Ini biasanya kepake banget ketika Uh, item kalian di storage tuh udah banyak banget mah bro. ya ini sangat penting, oke. Okay? Pokoknya updatean sekarang tuh keren banget dah, itu memudahkan kita sih pastinya ya untuk main arena breakout ya. Jadi kalau misalnya kita amit-amit mati nih mah ya, kita jadi bisa menyiapkan gear kita dengan cepat lagi mah Terus armor ke storage-nya itu juga diimprove mah bro ya. Jadi penyimpanan casing armor sekarang memungkinkan kita untuk menggulung peralatan-peralatan kita ini mah bro. Dan sekarang gua udah join ke rumah Brian, ya. nah ini ada fitur baru lagi mah bro ya. namanya team landing, tapi kalian harus Friendlistan dulu sama orang ya, mah bro. Nah ini gua bete friendlistan sama orang ini nih, mah bro. Jadi kita pencet aja nih namanya ya. Terus ada tulisan Team Landing. Ini tuh bisa minjemin barang-barang kalian mah bro ya. Nih kita mau minjem apa nih? Nah kita lend pistol. Nah atau apa lagi tuh ya? Terserah kalian mah bro. Yang nggak bisa ya doktek ya. itu tuh nggak bisa attachment, nggak bisa coin, nggak bisa gak bisa dipinjam, nggak bisa minjem duit tuh di sini. Tapi barang-barang lain bisa lo ya dipinjemin. Jadi, misalnya teman kalian lagi miskin banget nih, bolehlah lah dipinjemin ya buat main ya kan? Wah, gila fitur mata obat sih ini. Nanti untuk player yang dapat pinjamannya, Ma Bro, di tempat face game gua ini tuh ada notifnya, Ma Bro. Nah, kalian bisa terima atau enggak ya? Oke, okay? mantap bro! Baiklah, Ma Bro, gua udah di dalam game ya. Gue main di farm nih, Ma Bro. Yuk, let's go! Yuk. Ting ting ting ting Ih asik banget ya bener deh ya Ada fitur baru juga ma bro ya Ada comment voice nya Jadi kalian tuh bisa simple banget Misalnya kalian butuh bantuan ya kan Jadi tinggal request support Need backup ya kan gila Dan sekarang bisa inspect inspect Inspec mah bro Yuk langsung aja bro Kita cari musuh kita bunuh kita loot Shoot and loot anjay Hey. Gue demen banget nih sama senjata ini Hai hey. wow, wow, wow ada orang nih Ada orang nih lagi musuhnya, lagi musuhnya. Iya ada orang di sini seperti, oh, wow, aman aja bosku? Oke, okay. dan gue saranin ke kalian untuk kalian yang bener-bener mau mencari kekayaan banget, ma Bro. Sisakan satu primary weapon ya, yang kedua ini, jadi kita bisa ambil senjata orang, ma Bro. Nah, jadi nanti kita bisa tambah kaya, ma Bro. Ya. Yuk, iya, mantap sekali. Dan ada yang belum gua review mah, Bro. Ada yang belum gua review yaitu Kill Cam untuk kalian. Nah, ini ada pistol nih. Nah, kita ambil-ambil dulu nih mah, Bro. Pocket, chestric, ono opo ae ya kan. Yuk. Let's go, cuy. Kalau review Kill Cam nih, kita harus mati dulu gitu loh. Harus mati dulu, cuy. Eh, eh, eh nah biasanya di sini ada barang-barang baik nih, lumayan oh. uh, agak kurang sih, bis pressnya seribu ya, lumayan lah kalau seribu nambah-nambah dikit ya kan. Hmm, itemku mm, mm, mm, mm. eh, belum buka-buka banget mau drive, ya bawa, bawa dulu aja lah mah Bro. Misalnya tidak ada yang lebih menarik gitu kan? Eh, gue gak ada kuncinya. Plus dan half. Oke. Okay. Kita reload. Nah, kita lihat nih, Ma Bro. Magazine disini, Ma Bro. Nah, biasanya ini ke bawah nih, jadi ke backpack. Kita balikin lagi ke chest kita. Nah, kita isi pakai peluru lagi, Ma Bro. Oke. Okay. Jadi, ini bener-bener hardcore game ya, Ma Bro. Kalian tuh harus bener-bener perhatiin, ya kondisi tubuh kalian, equip kalian, semua itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan sampai kalian kehabisan peluru ketika udah ketemu musuh. Nah. Less than half. yuk kita isi-isi dulu pelurunya. Sepertinya gua kurang banyak buat pelurunya, coy. Sepertinya begitu, teman-teman. Kita cari lagi kalau ada peluru. Nyata apa nih sks ya ambil ambilin aja ngasihnya ambil ambilnya peluru kali aja butuh mabru ya nah gue ada misi ke sana ada misi ke motel juga coba kita ke motel lah wah temen kita udah sampai sono aja cuy gelok kan gua bener bener nyantuy gitu kan kita sambil ngelut ngelut santai ya dapet yang bagus bersyukur kalau nggak dapet ya ya sudah setidaknya tidak mati gitu loh kita harus berpikir seperti itu walaupun gue sebenarnya tuh orang buar-bar banget mah bro ya gue lebih suka yang sangat-sangat buar-bar tapi di game ini hmm sulit untuk barbar -bar, ya berbahaya berbahaya ada orang gak? Wadah oh, ada bom pula. Dari kali, coy. Ada yang perang rupanya di sana. Teman kita membutuhkan pertolongan sepertinya. Ya Allah, kaki gua. Jadi ngeheal kan? Jatuh dari situ tuh ya sangat hardcore ya bagus ya lu bayangin aja orang beneran kalau jatuh begitu apa kagak kesel yuk kakinya nice good job mamen. Uh looting looting makasih AKM nya aduh helmnya diambil sama dia sial bantai bantai eh eh amonya kenapa gue remove ada apa tuh kita looting aja eh ini mah rebutan lootingan ini namanya jikle diambil ambil namanya orang isi pak deh hey. looting looting kita ya ma bro 2000 years later. Aduh, miskin-miskin banget parah, cuy. Ini orang bukan ya apa orang ngaring? Apa orang Apa ngari. orang ngaring? Apa orang ngaring? Misal misalnya kalian nanti dapat tas yang bagus gitu ya, yang mahal mah, Bro. Kan kalau tas kalau ditaruh gini kan enggak bisa nih. Not enough space, mah, Bro. Jadi, ya Roll apa aja di roll up ya? Nah, taruh sini. Jadi bisa dilipat lipet coy Ya, seperti real life, kita bisa membawa tas di dalam tas. Misalnya ini lagi nih, misalnya ini lagi mana tadi? Nah, ini kita roll up nih. Kita taruh sini. Ede, gitu. Misalnya kita butuh tas nih, kalian langganan tusun terus kalian tuh uh, dapat rezeki nomplok seperti ini mah bro, ya ambillah kesempatan ini ya minum dulu deh mah bro. haus haus haus, kita harus minum, kita harus makan juga ya mah bro, tuh ya. Oh. Ya Sebenarnya tempatnya bagus-bagus nih, Ma Bro. Tapi kayaknya udah pada dilutih sama temen-temen gue ya. Sepertinya sih gitu, Ma Bro. Soalnya ini dia udah muter-muter ya -muter, kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih di farm ya, atau di map lain. Gue saranin kalian tuh kalau ngelutin tempat-tempat yang merah gini nih. Motel atau di stables itu barang-barangnya biasanya lumayan bagus. Maksudnya bagus-bagus biasanya dari sana asalnya. Saya orang. Siap siap siap siap siap siap siap. Less than half, alright. Ini satu. Nah lagi sih. Kosong sudah ma bro. Oke. Okay. Harilah tiket ya. Kalau kalian ngepron ngepron di sini tuh agak kurang kelihatan ya. Jadi itu aman banget sih kalau kalian mau ngepron ngepron cek. Oke okay, ma Bro, gue akan melanjut ke perjalanan ya. Dimana musuhnya lagi? Mana gak di sana? Kosong kosong teman-teman. Seperti tidak ada orang. Tapi rasanya kita tidak boleh pede cek kalau di sini tuh. Jangan terlalu pede, teman-teman. Tetap lawas pada. Oke, okay. oke, okay. misi disuruh ke sini doang. Udah, oh, motel tadi gue belum mengambil makan. Astagfirullahaladzim, balik lagi, balik lagi. Gue yeah. mau balik, Ma Bro, ke tempat yang tadi lagi. Tapi kita lootin dulu yang di sini, ya kali aja ada sesuatu gitu loh nah ini lumayan nih kayak gini nih ini udah gua buka kan gua belum candle nah ini bawah bawahnya masih ada mah bro jadi kalian tuh jangan sampai lupa untuk buka sampai bawah misi gua udah selesai nih satu misi gua udah selesai ya jadi kalian bisa sambil ngerjain misi juga kan Ya. Mana? Letter tinggal gua kirim aja deliver letternya Tapi ada satu hal yang belum gua kerjakan, gua harus balik lagi. 2000 years later. Itu orang bukan. Itu orang bukan. Itu orang bukan. Uhuy! Kaget ya kamu, pemain nih bos, shenggol dong, okay. jadi tugas gue di sini. 5 food item from the kitchen and at the motel. Oke, okay. kitchennya mana nih? Dapur-dapur, udah pada diambil. Udah, udah diambil sih, puara ya. Datuk, bagus gak sih, teh kita bisa ngelihat harganya juga, tuh. 2000. Oke, okay, trade dotnya. Ini buang aja kali ya, mau Bro ya. Menu-menuin aja tasnya. Ini di kulkas nih. Ada. Oke. Okay. Kita ambil. Oh di sini, teman-teman. Ah, ambil, kita ambil-ambil lagi. Tidak. Full, full, full, full. Wah. buang apa ya? Uh, ini peluru nih. Bisa dimasukin dulu nih peluru Ma Bro. Kita harus ada banyak ide. Mau buang apa kan yang enggak perlu gitu, kan. Ini ya, mainnya lama emang sih ya. Satu patch itu bisa 15 sampai 30 menit, cuy. Dalam udah dari muter-muter aja, ngapain dah? Nyari apa gitu ya? harta karun kali. Oke. Balik yuk, biar aman. Alright, alright, follow you. I follow you. Dia ngomong, on <SILENCIO> oh, mic. Ternyata bye, dia magri. Bye bye bye bye. Bye. Bye. Bye. Bye. bye bye bye bye. Lu mau kemana bro? Gue follow nih. Dia mau keluar lewat itu Kan ini bersyarat ya. Kenapa sih orang-orang tuh pada hati-hati banget ya? Gue tuh mikirnya, ya nggak ada musuh lah. Ini kayaknya gak ada musuh lah, ya kan? Masalah gue belum mati nih, mah bro. Kill camnya gimana, kill camnya? Tapi oh, paling kill cam gue kasih clip aja lah. Nah, di sini gue mau review kill camnya nih, mah bro. gua Sudah, kita mereview ya seperti ini mau berkill cam ya, kalian bisa melihat ya. Kita langsung saja pencet kill ini mau habis dibunuh. Ya, kill cam itu kalau kita habis dibunuh, kita bisa tahu tuh ya gimana kita terbunuhnya. Loh, seperti ini. Seperti ini kalian bisa melihat ya. Kita bisa report juga. Jadi bisa ketahuan nih cheater atau enggak gitu loh, ya kan? Kita lihat deh. Gue diket lagi mati nih. Gue kita lagi mati nih. Nah, seperti itu. Nah. Begitu mau, Bro. Ya free kill untuk dia, Ma Bro, karena gue hanya untuk mereview. Bangun ngumpet-ngumpet banget sih, takut banget sih. Hah? <laughs> gue kasih ini. Thank you, thanks. thanks. Anjay, inilah fitur-fitur barunya, Ma Bro. Ya, mantap banget ya. Oke. Okay. Bisa ngobrol dengan cepat, misal kalian lagi males bad mood ngobrol ya kan Uh, mantap lah pokoknya Alright, 20 menit 20 menit saja Langsung dapat dua misi juga gua ya kan Itu mantep sih Ya loot value nya 50.000 aja Cuman, setidaknya gua dapat ngerjain dua misi sekaligus Kadang tuh kita bisa, apa ya karena bisa gak dapet gitu Soalnya yang lain tuh ada yang ngerjain misi juga Makanan bisa diambil duluan gitu loh Oke okay, langsung aja kita ke karakter ma bro ya Nah di backpack ini kita bisa langsung saja clear ya Kita taruh biar kita gak pusing-pusing Naruh satu-satu gini Kan ribet ya ma bro. Langsung aja nih ada tombol clear Kita clear langsung Boah, Langsung saja bol Mantap ya lepas kan game ya, Abru menurut kalian gimana nih fitur-fitur terbaru dari arena breakout mahabru ya ini gamenya pokoknya sangatlah taktis immersif dan realistis sih mahabru ya ini hardcore fps yang pertama di mobile khusus yang hardcore yang pastinya asik sekali mahabru ya Game shoot and loot recommended banget buat kalian yang suka main game Perang-perangan mah bro Ini sangatlah recommended banget Karena ya bener-bener semua itu realistis gitu loh udah, mah bro makasih banget ya udah menonton Jangan lupa download untuk kalian yang belum download Langsung aja download di Google Play Atau di App Store kalian mah bro ya Game ini tersedia versi lightnya Dan juga versi fullnya mah bro Jadi ya dari HP kentang Sampai HP yang paling tinggi pun itu Terjangkau bro Mantap sekali ya Dan bisa satu server jadi mah bro see udah, Yaudah Dadah, semuanya See you next!